Hari ini kita hunting punai lagi mas bro Kita baru nyampe Sanggongan nih mas bro Panas Belum ada yang dateng mas bro Oh ya mas bro Hari ini kita Bawa mounting mas bro Semoga Dapat Buruan mas bro nah, Ada yang bunyi mas bro Masih jauh mas bro ya Semoga aja Ada yang dateng mas bro masih panas Mas, Bro. Panas, panas, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Ikuti terus, Mas Bro. Semoga kita dapat poin, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Oke kita ambil burunya dulu masuruh. Ya ter dua X dulu. Bismillahirrahmanirrahim